Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma ala Muhammad wa Pada jumpa kali ini Kita akan bahas tentang Asma'ul Husna Baik dari segi pengertiannya Dalil-dalilnya Serta hadis yang terkait Dan Tujuh Asma'ul Husna Yang akan kita Sajikan untuk bagi pelajar kelas 10 Sepertinya ini yang diajarkan ya, Untuk pendidikan Agama Islam بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها فذل الذين يرحلون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون kemudian diperkuat dengan hadis Rasulullah sallallahu wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 99 nama barang siapa menghafalkannya maka ia akan masuk surga hadis terwayat Bukhari Asmaul husna ada tujuh untuk kita bahas pada sajian video ini. Yang pertama al-Karim yaitu Maha Pemurah. Kalau dalam istilah bahasa adalah Maha Mulia, Maha Dermawan atau Maha Pemurah. Jadi al-Karim artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia lagi pengurah Yang memberikan anugerah Kepada seluruh atau Semua makhluknya Kemudian yang kedua al mukmin Menurut bahasa berasal dari kata Aminah yang artinya memberi Pembenaran ke Ketenangan hati dan rasa Ketiga Al-Wakil ya, Yang memelihara dan Mengurusi semua keuntungan Makhluknya baik di dalam dalam urusan dunia ataupun urusan akhirat jadi itu ya kalau Allah -al -al Fir, kemudian Al-Matin Maha perkasa Maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya jadi itu tidak kita ragukan. Selanjutnya Al-Jami maha mengumpulkan ya al-jami itu memiliki arti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar terserah sesuai dengan yang dikehendakinya jangan lupa like dan komen dan bagikan kalau bermanfaat dan baru yang masuk subscribe bolehlah Kemudian sifat Allah berikutnya adalah Al Adil, ya Maha Adil, bahwa keadilan Allah yang bersifat mutlak yang tidak dapat diparu oleh apapun dan siapapun. Kemudian pada nama-nama Allah yang dari antara tujuh ini yang terakhir adalah Al Akhir, jadi Maha Akhir, maksudnya ialah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Atau yang maha akhir yang tidak ada lagi Satupun setelah Allah subhanahu wa ta'ala Jadi semua sudah berakhir ya Baik demikian cukup sekian materi singkat tentang semua Husna Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh